Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslor dimanapun kalian berada, Selamat siang kembali Diva TV hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia Seputar idola kita, Lesti dan Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa persahabat untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Ini menginfokan dan mengabarkan soal resto Rajasi. Ternyata, persahabat Rajasi ini adalah salah satu bisnis F&B dengan Rizky Pilar. Tuh, persahabat Rajasi adalah salah satu bisnis F&B dengan Rizky Pilar. Tuh, ini Rajasi. Ini usaha milik Rizky Pilar, nih, persahabat ya, dengan kobas doakan mudah-mudahan Rajasi terus. Lancar, sukses, dan jaya selalu, Amin. Kemudian bersama di disimak juga diunggah Leslar saja yang memposting sebuah kalimat hidup di media sosial itu terlalu banyak hal yang membandingkan yang satu dengan lainnya. Jadi akan sangat berbahaya sekali kalau sampai itu terjadi dengan kita sendiri. Kita lihat saja perkara foto Leslar di Instagram. Asumsi dan opini perbandingan bertebaran di mana-mana Memang betul sekali di persahabat ya Hidup di media sosial Memang banyak sekali hal yang membandingkan yang satu dengan yang lainnya Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Sebenarnya kehidupan media sosial bisa itu menunjukkan siapa kita di dunia nyata Karena kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan di dunia nyata dibawa di media sosial atau kalau enggak, malu melakukan di dunia nyata, makanya dilampiaskan di dunia media sosial Kita tim sehat bermedia sosial kan, katanya tuh ya Untuk lesa semuanya, dimanapun berada persahabatnya, kita harus selalu bermedia sosial dengan baik Dan selalu menebar kebaikan kita selalu kompak dan solid untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Kemudian juga bersahabat disimak di unggahan IG-nya Eka Yunita Sari. Ini menginfokan nih, Room Lesti itu persahabatnya, ayo masuk dan ikutan ngobrol Tuh, yuk sama-sama kita kompak juga nih Untuk selalu streaming lagu-lagunya Bunda Lesti Kejore ya Berharap banget ada single terbaru yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Karena Bunda Lesti siap untuk meluncurkan single terbarunya Doakan yang terbaik saja, secepatnya Semoga bisa launching Lagu terbaru Bunda Lesti Kejora dan persahabat ya kita harus selalu kompak mendukung idola kesayangan kita di ajang manapun, apalagi sebentar lagi akan hadir. Ajang Ami Awards, semoga Bunda Lesti Kejora bisa mendapatkan piala penghargaan kembali. Selanjutnya, disimak juga di unggah Leslar Six ini. Kesekian kalinya, bersahabat Leslar itu dibilang orang baik, ya. Saat Les Larsik ini mengunggah sebuah postingan video OG yang sedang merayakan kelulusan di Walk Gang, Ini banyak sekali tanggapan komentar yang positif nih para sahabat Dari hijau mawar hijau-hijau mengatakan Alhamdulillah, Oji dapat bos baik sampai kelulusan dirayain. Semoga berkah buat Leslar juga, Oji Amin. Tuh, saya kesekian kalinya ya, Leslar disebut orang baik karena idola kesengan kita ini selalu menjadi inspirasi, selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya. Kemudian juga bersahabat disimak di Unggas putih Bilar. Ini ada info pentingnya untuk semuanya. Karena banyak sekali akun yang mengatasnamakan kali ini, akun Nurul Khatimah ini mengatasnamakan akun sendal putih underscore Bilar. Kita simak nih persahabatnya, pernyataan langsung dari sendal putih Bilar. Tolong, ini akun penipu. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Akun saya aja diblokir dia, akun sendal putih underscore Bilar hanya satu, dan saya jalankan secara pribadi. Tidak pernah kasih giveaway apapun. Tolong dicek kalau ada atas nama ini langsung blokir saja. Ini info penting ya untuk semuanya. Jangan sampai tentunya kita selalu percaya, karena banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan nih persahabatan. Ya Hati-hati, kita harus selalu tentunya teliti nih persahabat. Kita simak juga di unggahan. Snell, putih bilar ini ada kalimat caption yang dituliskan. Minta tolong buat followers aku, dicek dulu ada nggak yang follow kalian atau tiba-tiba follow akun ini. Nurul, KH89 dia penipu. Kalau ada tolong di-report akun ini, hanya ada satu saja saya jalankan secara pribadi. Saya tidak ambil endorse dan belum pernah memberikan giveaway. Itu persahabat. Diperhatikan, disimak ya. Memang banyak sekali tentunya yang sudah me-follow persahabat ya. Mudah-mudahan ya, Leslar selalu membawa berkah dan kita sebagai fashion Jati harus tetap optimis dan kompak untuk mendukung karya-karya idola kita. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Mindocapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.